Assalamualaikum warahmatullahi Halo apa kabar semuanya Terima kasih anda masih bersama kami di STV Video Teman-teman eh, khususnya pioner di seluruh Indonesia ya. apa kabarnya kalian mudah-mudahan bisa menunaikan aktivitas, rutinitas anda dengan baik, sehingga apapun yang anda lakukan eh, dengan kesenangan hati teman-teman eh, bisa memiliki hasilnya dan sukses selalu Tampilan pinet Network ya untuk hari ini, tanggal 13 seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di sini ada bacaan lock up. Lock up. Di sini lock up parameter ya. Ini teman-teman eh, bersamaan dengan hari Pi eh, tanggal 14 Maret ya kita disarankan untuk melock up untuk lock up hasil dari penambangan kita sejauh ini nah seperti itu tujuannya apa? tujuan untuk lock up ini adalah uh, agar kita mendapatkan hasil yang lebih banyak ya uh, beberapa hari ini kan untuk pendapatan menambang kita untuk per orang ya untuk solo, untuk sen sendiri kita menambang Uh, yang biasanya 0,12 berubah menjadi 0,03 ya itu berarti sudah berkurang hasil dari penambangan kita setiap harinya ya untuk uh, mendapatkan hasil yang lebih banyak uh, kita disarankan to lock up ya to lock up uh, Kebetulan saya juga belum mempelajari berapa hasilnya ketika kita lock up. Tapi sesuai dengan berapa yang kita lock up biasanya teman-teman ya. Di lock up ataupun kalau bahasa yang sering kita dengar adalah di, do, di deposito ya. deposito kan seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Nah ini kan ada bacaan lock up. Kita klik aja. Nah nanti akan tampak tampilan seperti ini. Kebetulan ini. Yang saya sajikan ini sudah di lock up ya. Nanti akan saya coba ulangi. Di sini adalah. Persentase. Penguncian. Ini teman-teman. Ini adalah persentase penguncian. Ini bisa kita geser-geser ya. Untuk uh, uh, saat sekarang belum bisa. Dilakukan. 100% seperti itu. Setelah mainnet diluncurkan. Anda dapat mengunci sebanyak dua kali. Dari saldo. Yang Anda tambang sebelumnya dan ditransfer ke mainnet, tunjangan penguncian tambahan untuk lebih banyak PI daripada yang ditambang secara individual dapat berasal dari transaksi aplikasi P berbasis utilitas, yaitu membuat PI dari penjualan barang dan jasa. Nah ini maksudnya teman-teman. Selain kita untuk mendapatkan hasil lock up ini, hasil P hariannya kita, eh, di samping kita menambang kita juga bisa bergabung ya, bergabung di PMI, Pi Market Indonesia. Kita di sana bisa menukarkan hasil P kita nanti selama internet. Eh, dan di samping itu kita juga bisa jadi vendor ya, menjual jika anda seorang penjual uh, nanti bisa mendaftar di sana seperti itu dan tadi kita ulang bacanya nih uh, bisa kita geser-geser ini tuh teman-men -teman, uh, ini saya hanya memberi sarannya ini kan nipinya ini hasilnya masih 64 64 uh, masih sedikit nih ya yang saya buat videonya masih sedikit ini misalkan Anda dalam waktu dekat ini tidak butuh ya membeli barang di, PN, di PMI teman-teman bisa lakukan lock up nya 100% 100% ya. apalagi kalau masih sedikit ya kecuali teman-teman sudah banyak ya, di atas 1000, 2000, ataupun 10.000 teman-teman bisa lakukan 50% seperti itu dimana 50% yang disetujui nanti eh, yang bisa ditransfer ke dompet ataupun ke wallet P nanti akan terlock up tidak bisa digunakan selama e, duransi penguncian. Duransi penguncian ini adalah ini ya, duransi penguncian. Maksud daripada duri, e, duransi penguncian ini adalah ketika kita lock up selama satu tahun, nanti satu tahun kemudian baru kita bisa ambil seperti itu. Seperti deposito berjangka. Deposito kan berjangka dia. Ada yang setahun, dua tahun, tiga tahun, ada yang enam bulan juga. Ini kebetulan terendah adalah dua minggu. Ini tergantung teman-temannya. Ini di ini uh, menurut baiknya buat teman-teman ya, tidak harus seperti yang saya sarankan. Saya di sini hanya memberikan sebuah gambaran saja seperti itu ya. Ini kalau yang ini saya akan coba uh, lock up 90% aja. Tujuannya kenapa 90%? persen dikarenakan juga pinya masih paynya ya masih sedikit cuman 64 uh, saya ambil 90 persen, kemudian ini saya lock up selama satu tahun dan ini lock up ini uh, terserah teman-teman juga ya bisa 6 bulan bisa 2 bulan atau barangkali juga bisa 3 tahun yang barangkali nanti kedepannya uh, harga ataupun nilai pay ini akan bisa lebih tinggi ya dibandingkan saat sekarang kemudian saat sekarang kan belum ada harga kenapa? karena uh, kita belum melakukan transaksi ya, belum melakukan transaksi di market seperti itu dan ini teman-teman ini saya lock up sebanyak ya yeah. Kita buat misalkan tiga tahun ya, tiga tahun teman-teman. Ini kan di sini ini kita harus komitmen buat itu. Kita sudah benar-benar pikirkan -benar uh, kalau memang kita hanya sekedar butuh dan kita masih butuh pay yang banyak. Kita buat aja selama tiga tahun. Tetapi kalau kita misalkan uh, butuh ya, butuh barang untuk di kita beli melalui pay ataupun kita tukarkan pay kita untuk barang ya kita buat 6 bulan ataupun satu uh, tahun lah maksimalnya seperti itu dan ini saya akan coba pilih yang satu tahun aja dulu tahun, setelah kita sudah pikirkan di sini komitmen komitmen kita ya mau berapa tahun berapa bulan itu tergantung diri kita dan kita klik ini komitmen kita sudah komitmen, sudah pikirkan kita klik aja seperti ini ya. kebetulan kita ulang ya teman-teman nah, seperti ini nanti kita klik ini komitmen nah nanti akan dikeluar tampilan seperti ini pengaturan penguncian diperbaharui kita klik ininya ya nah di sini udah hilang Udah hilang yang kita klik tadi. Saya kira demikian aja ya teman-teman. Mudah-mudahan sedikit daripada tutorial ini ataupun pemberitahuan ini, teman-teman bisa memahami dan mengerti tujuan daripada lock-up seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.